Selamat sore teman-teman semua, kita buka kelasnya dalam doa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini, kami bersyukur untuk mata kuliah esoknya, kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Kalau hari ini kami akan membahas tentang modul satu kami, Cloud konsep. kiranya menolong kami agar segala aktivitas kami di kelas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. amin. Baik, teman-teman, silahkan dinyalakan kameranya, kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini ya. Teman-teman, silakan lihat kamera semua ya. Senyum. 3, 2, 1. Teman-teman, yang pertama saya mau tanya dulu, akses teman-teman ke AWS Academy bagaimana kemarin? Apakah sudah berhasil melihat? Pamanci. Kalau sudah berhasil melihat, boleh share. Eh, share screennya saya buka dulu. Silakan boleh share bagaimana aksesnya. Silakan dicoba share, bukan sih, eh, entar oke okay. lalu, sekarang nggak enak di sini pak, ini ada di save sih, di stay sign in, okay. jadi passwordnya masuk langsung, nah, ya gitu, <laughs> Terus langsung aja login, oke, okay. sudah, itu sip. Terima kasih, Shirley. Pertanyaan berikutnya. Teman-teman, apakah sudah berhasil akses seperti itu semua? Biar gampang. Kalau dari email kan kita rada bingung juga ya. Eh, harus cari-cari emailnya. Nah, ini morning kita ya. Di eh, Ini kan sudah saya bagi per topik minggunya ya. Tampilannya seperti ini. Untuk akses ke student loginnya ada di sini, teman-teman. Silahkan diklik aja itu tuh link yang ini tampilannya pindah nda ya tampilannya kalau diklik seperti ini lalu teman-teman silahkan klik yang student login masukkan email yang edu teman-teman kemudian password waktu teman-teman register dari klik email yang get started masukkan passwordnya Lalu kalau mau stay sign in, boleh klik login. Kalau berhasil, email sama passwordnya betul, teman-teman dapat dashboard ini. Nah, ini materi kita, Cloud Foundation. Modulnya yang ini. Hari ini kita akan masuk ke yang modul 1, Cloud Concept Overview. Oke, apakah yang lain berhasil? Hari ini kita pertemuan kedua di jam kuliah kita jam 3 sampai jam 5. Sudah presensi semuanya teman-teman? mau. -teman? Oke, okay, presensi ya. Nanti saya cek lagi. Terus di morning kita, saya udah tulis hari ini topiknya kita modul 1. Berharap banyak teman-teman sudah baca cloud konsepnya. Masih materinya masih yang gampang ya teman-teman. Masih definisi-definisi. Terus ini yang jadi topik diskusi kita. Mudah-mudahan sudah lihat materi, jadi bisa diskusi dengan kelompoknya ya. Topiknya sebenarnya ada empat, tapi saya tulis tiga yang besarnya ya. Tentang apa itu Cloud Computing, apa itu AWS, Amazon Web Service, dan apa itu Amazon Web Service yang Cloud Adoption Framework. Nah, ini tiga topik kita. Kemudian materi sudah saya share di sini. Apa aja yang akan didiskusikan teman-teman di breakout room. Kemudian ada assignment sedikit. Saya tanya teman-teman sudah baca atau belum ya. Silahkan dijawab dengan jujur. Kalau sudah baca, pilih sudah. Kalau belum, boleh jawab yang belum. Kemudian ada quiz kecil juga. Aktivitasnya tolong dikerjakan. Lalu ada assignment di akhir. Ya, silahkan di... Kerjakan juga. Jadi ada beberapa kegiatan yang teman-teman bisa cek dari morning. Sampai sini dulu, apakah jelas yang akan kita lakukan hari ini? Kita akan berdiskusi tentang apa itu cloud computing, kenalan lebih jauh tentang AWS-nya dengan jenis-jenis layanannya dia, sama CAF. Oke, nggak apa-apa. Ya kan itu bisa sampai akhirnya, sampai modul 10. Pertanyaan berikutnya lagi, ada yang mau share kegiatan? Waktu hari Senin ada acara kan? Ada yang ikut nggak tuh? Nanti malam juga ada acara nih, jam 7 malam ya. Ada yang ikut acara di hari mungkin, minggu kemarin, Senin Selasa, atau di minggu yang lalu? Mau ngeklaim 10 poin KAT? Silahkan. Ya ikut sih Bu. Oh, silahkan share. Di, share. di sharing Oh, share double. Oke. Okay. Ikut yang apa share? Ikut yang machine learning, aku mau rekam juga sih tapi di unlisted gitu. Hari Senin ya? Yang hari hmm, tanggal 21. Ya. Senin betul? Ya, Senin. Nah, apa tuh yang disimak di sana? Materinya uh, tuh kayak, hmm, boleh sambil share screen aja nggak oh, ya? Oh boleh, boleh. <laughs> boleh. Kan kita kadang banyak istilah juga nggak hafal ya. Silahkan. Yeah. Jadi aku nge-record sih, terus di-unlisted, hmm. jadi nggak kesiharaan. Kayak mm, machine learning itu dipakai supaya kalau misalkan kan biasa kalau kita bikin program tuh dibikinnya di-coding secara eksplisit, tapi ternyata kalau secara eksplisit itu tuh punya banyak kekurangan, salah satunya tuh kalau secara eksplisit itu ntar kita tuh jadi terlalu banyak if then else gitu, dan itu tuh bakal bikin repot dan Bakal memperbesar error kita, nah, daripada kita bikin secara coding eksplisit, kenapa kita nggak bikin uh, si program tuh belajar sendiri dari data-data yang udah kita kasih. Jadi, di sini tuh, misalkan kita kayak uh, si website kita tuh perlu uh, rekomendasi produk itu buat uh, si user-user lain. Jadi, kita bisa kasih data-data, misalkan user tersebut tuh sering lihat sepatu, nanti uh, bakal ditampilinnya tuh sepatu sepatu gitu dibandingkan item-item lain karena kan ketertarikan dia tuh pasti di sepatu sepatu lagi kayak gitu terus di sini tuh dia ngejelasin gitu sih kayak hmm, kalau pendekatan secara klasik tuh eh, pendekatannya tuh kan kita bakal pilihnya tuh history dari pembelian sama si aturan-aturannya baru ngehasilin rekomendasi misalkan jika dia ngeklik apa maka nanti dia kasih rekomendasi apa nah ini tuh udah kuno jadi sekarang tuh pendekatannya ada yang lebih baru namanya machine learning. Kalau machine learning tuh kita pakai data-data pembelian. Terus kita melihat secara luas tuh data-data dari si customernya sama data-data penjualan. Terus nanti kita bikin modelnya aja. Modelnya ini dibuat sama kita. Nanti tinggal di, modelnya tuh di training gimana supaya uh, dia tuh bisa memprediksi uh, harga dari harga baru buat penjualan kita gitu. Nah nanti harga baru ini tuh yang kita pakai buat ngerekomendasiin. terus uh, kayak gitu sih. Di sini tuh dia ngejelasin juga sih ada kayak uh, dibedain kalau model mesin learning itu kebagi-bagi lagi ada yang supervised, ada yang unsupervised. Kalau supervise tuh modelnya tuh udah ada datanya, jadi kayak misalkan ini tuh udah kita datain, ini namanya uh, mobil, terus di labelinnya tuh sama orang, terus nanti dia bisa ngeprediksi dari model yang udah kita buat bahwa ini tuh mobil atau bukan kalau misalkan unsupervised itu justru dia nggak dikasih enggak dikasih label gitu kayak misalkan ini original data kita terus datanya tuh nggak ada label nggak ada misalkan ini mobil apa nggak ada nanti biarin si program yang belajar supaya ngelompokin data-data tersebut jadi oh kalau yang ini tuh dengan karakteristik yang sama jadi kalau misalkan dia karakteristiknya ada roda empat, kemungkinan kan mobil, bukan motor. Jadi nanti dia di ke ke mobil, kayak gitu sih. Kalau yang ini, sebenarnya dia panjang banget, hampir sejam lebih. Ini pipeline-nya gitu, jadi cara ngebikin modelnya tuh nggak asal-asalan. Jadi data itu paling banyak abis waktunya tuh ketika kita ngeproses, ngebersihin datanya dibanding bikin modelnya sendiri. Jadi harus data tuh kan banyak, dan kadang-kadang data yang kita dapat tuh nggak bersih gitu jadi dari sejuta data tuh kadang e, entah hilang labelnya entah hilang si value nya nah nanti itu harus diproses apakah data yang enggak ada value-nya itu mau dibuang atau kita ganti lagi sama nilai baru misalkan kayak e, jumlah kamar gitu kalau kalau datanya hilang tuh mau kita isi sama angka nol atau mau benar-benar oh, ayo udah jumlah kamar nggak usah dipakai kolomnya kayak gitu jadi paling problem tuh di ngebersihin data sama nentuin si modelnya apakah modelnya mau pakai regresi atau mau memakai model apa itu yang paling problemnya sih. Nanti sisanya kalau udah itu trainingnya diserahin lagi ke ini sih ke si programnya. Kayak gitu. Banyak sih ini. tuh jadi gitu sih. Kayak gitu. Oke, okay, sip banget ya. Ini saya hari ini kasih 25 aja katanya Jadi di Shirley sudah dipegang 25 poin KT. Silahkan, Shirley. 75 lagi ya. <tuk> Makasih, Oke, okay. um, Dari yang lain, ada lagi yang ikut acara? Baik. Saya ke materi ya. Ini lebih ke masih ngenalin juga sih, supaya teman-teman makin mantep ya. Ini catatan saya, teman-teman, dari modul 1 silahkan di ini ya dicek and recheck barengan dengan yang teman-teman baca. Jadi kita kan pakai AWS Academy Cloud Foundation. Tujuannya sih buat dapat pemahaman tentang cloud computing. Dan gambaran umum yang di modul ini tuh akan bahas lebih ke cloud konsep, AWS core service, security, arsitektur, pricing, sama support. Ini dari modul yang teman-teman baca. Harapannya memang di akhir bisa dapat sertifikasi. Kalau sudah ikut modul ini, sudah baca bahannya sih, harusnya siap untuk sertifikasi seperti itu. Kalau yang ditawarkan dari aplikasi yang kita pakai di webnya, itu paling badge digital. Oke, tadi saya tanya ya, ada yang udah dapat badge belum? Kalau yang udah dapat badge berarti teman-teman udah kerjain semua sampai 10. Di sini kita tinggal dokumentasi kehadiran, teman-teman tinggal dadah-dadah ya beres gitu ya. Nah, selain itu, selain base digital itu ada sertifikasinya. Tapi ini opsional, silahkan. Kemudian um, ini ada modul cek Jadi selain yang di morning, ada quiz sama assignment. Di sini itu ada tes ya, kayak tes kecil. Dia nilai minimalnya harus 80, teman-teman. Siapa tahu yang modul 1 sudah baca. teman-teman coba-coba untuk uh, lakukan exercise ini eksamnya ya, kecilnya modul 1 dapat nilainya berapa? Ada yang sudah mengerjakan exam ini belum? Ini itu ada di bagian yang setiap kali di akhir modul. Ini saya bukanya dari grade supaya bisa lihat keseluruhan nilainya berapa. Ada yang sudah mengerjakan? Mulai checknya. Kalau ada yang udah boleh ditunjukin? Atau belum semua? Belum. Nah, coba-coba dikerjain ya teman-teman. Jadi ngebuktiin teman-teman udah baca modulnya, kemudian hasilnya berapa, seperti itu. Lalu, nah ini dari introductionnya ada pre-course survey, 10 modul, lalu ada sandbox environmentnya juga, ada resource-resource buat certification, kemudian ini juga ditawarkan untuk job opportunity, kalau yang tertarik di bidang AWS, ini ada job board -nya. Teman-teman kliklah di sini ya dibaca. Lalu terakhir survei dan kalau lengkap untuk yang modul ini teman-teman akan dapat badge. Untuk bisa buktiin bahwa teman-teman sudah ambil modul ini lalu bisa dipasang di LinkedIn. Minggu depan saya tanya lagi siapa yang udah dapat badge-nya kayak gitu ya. Kalau ada yang udah duluan baca semuanya bisa dapat badge-nya ini, lock-nya kebuka. Seperti itu bisa diklaim. Kalau belum, nggak apa-apa. Sampai nanti di UAS, nanti saya tanya lagi. Sudah, tetap belum badge Seperti itu. Lalu, ini certification resource. Saya menyarankan teman-teman untuk ambil ya, kalau tertarik dengan cloud computing. Di sini ada apa aja yang harus disiapkan. Kemudian, nah ini yang tadi, yang uh, job board. Diklik aja teman-teman, awseducate.com-nya. Dibuka aja. Ini saya screenshotin uh, pas saya ngekses. Lalu ini yang didapat teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan kayak tadi share dari Sherly ya. Ada mesin Learning Foundation. Di sini juga ada. Ini malah lengkapnya. Kalau yang di AWS Academy kan saya bukainnya hanya yang Cloud Foundation. Ini ada Cloud Skill Basic. Yang Advancenya juga ada. Lalu Prepare for the Workplace. Kemudian... Belajar dari Twitch ini juga sama ada video videonya. Untuk yang learner ini juga ada. Siapa tahu punya adik atau saudara gitu ya yang masih anak-anak tapi tertarik juga untuk belajar. Ini juga ada animasinya. Jadi dia kayak uh, ada animasinya lah buat ngajar anak-anak gitu ya. Ini mulai anak-anak sudah diperkenalkan tentang cloud computing. Jadi kita yang anak gede jangan sampai kalah gitu ya. Ini adanya di AWS Educate teman-teman. Seperti itu, tapi buat ngenalin ke orang umum sama anak-anak sekitar umur 14-18. Oke, okay. yang ini surveinya, apakah teman-teman sudah mengisi? Sudah? Eh, tampilannya kayak gini. Gak ada bener, gak ada salah sih, itu mah menunjukkan kita aja sih. Di morning ada ya, 1, 2, 3, 4. Nah, boleh dicek dari morning juga. Jadi kalau misalkan tentang apa itu cloud computing. Nah, teman-teman dari satu kelompok sudah dapat definisi. Oh, cloud computing itu itu gitu ya. Silakan. Saya bagi ke breakout room ya, teman-teman. Waktunya 20 menit aja sebentar. Saya nyalakan breakout room Ya, silakan. Uh, untuk Kan diskusinya kan empat pertanyaannya, Cik. Kan Tapi jawab satu-satu, satu pertanyaannya dijawab disimpan dulu ya, Ci, di notepad gitu. Ya, boleh di notepad, boleh di Google Slide. Jadi nanti pada saat masuk lagi ke main room, teman-teman bisa jawab. Oh, ini jawabannya. Oh Oke, okay, Cik. Terima kasih, Ci. Pakai Google Slide aja. Kalau misalkan mau pakai Google Slide, boleh. Kalau mau pakai notepad juga silahkan. Nanti di main room pertanyaannya ya, teman-teman diskusikan. Silahkan di record. Ada lagi pertanyaan sebelum ke breakout room? Ini yang di-cover di, cover di uh, course kita ya. Mudah-mudahan sempetin untuk nyobain semua nih teman-teman. Tadi yang diperkenalkan oleh Mei ada definisi-definisinya. Nah, um, paling ini teman-teman, cara untuk berinteraksi ke AWS. Kita kan pakai AWS Academy, ada manajemen konsolnya. Nah, untuk nyoba layanan AWS nanti kita pakai ini itu aja paling untuk hari ini. Berarti tercapai ya target kita hari ini. Target kita hari ini bisa mendefinisikan jenis-jenis komputasi awan, bisa menjelaskan keuntungan dari komputasi awan, mengenal kategori dan layanan AWS sama yang tadi AWS CAF. Ini target kita di modul satu tercapai. Pesan saya teman-teman silahkan cek knowledge yang di aplikasinya, kemudian jangan lupa dikerjakan ini ya yang di morning ya itu aja paling untuk hari ini teman-teman minggu depan kita materi yang modul 2, mohon dibaca dulu karena kayaknya teman-teman lebih senang di breakout room bersama teman-temannya daripada di bedroom bersama saya ya nanti saya kasih soal-soal teman-teman bisa digunakan untuk diskusi secara bahan kita udah lengkapisan jadi teman-teman diskusikan sharingkan di sini kurang lebih 20-30 menit jangan lupa dikerjakan knowledge checknya dan dapatkan batchnya di Uh, akhir ya Itu aja paling teman-teman untuk hari ini Mohon maaf lewat 3 menit Sampai ketemu lagi minggu depan uh, Sukses buat teman-teman semua ya Belajarnya Terima kasih